Bananusi. Saya akan merangkai jiuka ikenobo ikebana memakai vasnya vas keramik tiga ukuran di sini. Mulutnya vas ini kecil sekali ya. Saya akan pakai ornamen ini midolino Tatami yang saya belajar dari desainer floral designer Hitomi Gilliam, ya. Jadi ini saya kasih kawat saya masukkan ke sini, jadi ini fasenya ini, mulutnya kecil Pas-pasan di situ Terinspirasi saya dari antena ya Jadi banyak antena-antena parabola sekarang Maka itu saya coba, saya pakai untuk merangkai di sini Saya punya rose di sini ya Rose-nya harum sekali saya coba pakai di sini, rose. Jadi hanya dicemplungin aja begitu bunganya. Saya kasih kawat supaya kalau mau ditekuk-tekuk jadi lebih gampang, udah siap. Ya Satu di sana, satu di sini. Saya akan merangkai dua dulu yang besar ini, nanti setelah selesai baru yang kecil ya. Lalu saya ada margrit nih ya, saya akan pakai margrit di sini smile sama kita lalu merdinya lagi di sini diflas yang lebih pendek oke yang seperti ini iya tampak depannya seperti ini lalu saya akan kasih daun saya akan kasih daun sindapsus di sini sindapsusnya cantik sekali. Lalu saya pakai satu di sini. Oke. Lalu saya akan kasih warnanya. Uh, Carnation spray ini yang soft sekali pinknya ya. Jadi. <tuh> saya coba pakai di sini. Oke. Okay. kedua belah pihak. kedua belah fas saya akan pakai baby breath. Dua fase ada baby bread -nya. Lalu sekarang saya akan merangkai Fase yang kecil Fase yang kecil saya kasih Carnation Carnation Lalu kasih Daun Lalu ada baby bread Karena di sini ada fos ros kuning, saya akan kasih sedikit yustisia di sini untuk matchingin warna kuningnya. Iya, yeah. oke. Okay. Lalu saya akan kasih contrastingnya. Kontrasnya saya akan pakai gomprena. Gomprenanya warnanya merah. Gomprena ini kecil sekali, tetapi dia artinya sangat berperan. Ya, begitu kita ini udah jadi, begitu kasih kita gomprena yang kita taruh di situ, dia akan timbul warnanya. Ya, dia akan mengangkat warna rangkaian kita. kita buang aja daunnya ya oke okay. di satunya di tempat yang kecilnya saya akan coba pakai komprena juga iya oke okay. rangkaiannya nah, sudah jadi Ini dia sedikit supaya dia smile sama kita kita tekuk sedikit Jadi rangkaiannya ini terinspirasi dari antena ya Kita saya bikin ini Saya dari rotan Rotan yang dibungkus benang wol. Nanti saya taruh linknya uh, Floral designer Hitomi itu Yang diajarkan oh. bagaimana bikin Midolino Tatami ini ya. Rangkaiannya sudah selesai Warnanya manis sekali ya. Jadi ini si gomperna kita buang daunnya sedikit. Ini satu jelek. Si gomperna ini walaupun dia hanya kecil sekali ya dibandingkan dengan bunga ros dan segalanya, tetapi dia peranannya sangat besar. Dengan adanya si gomperna ini langsung rangkaian kita jadi semarak ya. Walaupun kecil, ngintip-ngintip di sini warna merahnya ini. Bikin langkah kita menjadi hidup di sini, yang kita sebut jadi dia ini sebagai aksennya. Ya, soal saya sudah selesai. Jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.